Sudah cukup manis tu makan bilik yang lebih malis Tiba Hai guys Assalamualaikum Okey, Yang setiap yang korang dapat lihat Depan aku ni Aku ada tiga jenis aiskrim Aku nak makan aiskrim je hari ni Aiskrim yang barulah juga di pasaran Ni aku Belum pernah rasa lagi Tapi ada satu aku nak beli yang Walls Blast tu Tapi tak ada Dah pergi banyak, banyak tempat tak ada So aku mari lihat dah So ada 3 jenis dah Ini yang terpaling Terpaling kau oh. Yang paling baru Nestle La Creme Maria Chocolate Brownie Fudge with Sea Salt Ah ni Dia punya packaging ni Paper eh Haa recycle paper so korang boleh recycle kan ni Macam brownie manisnya. punya So lain tu aku ada Pedal Pop Milky Ni aku tengok dia tulis baru juga Ni macam dah tak cantik je Ni punya kejadian dalam ni So aku nak makan ni dulu lah Pedal Pop Milky dan Yang kedua aku ada Yogurt Smoothie Strawberry Ni Walsh ha. Seek kan. Eh? Walaupun background aku hitam, aku tetap nak pakai tudung hitam. So lah tak lah kalau kepala aku terapung. Tampak buang masa, mari lah kita makan. Bismillah. Jangan kacau. Kucing aku ni, ish. So aku akan dengan pedal pop milky. Okay. Dia kita tengok keadaan keadaannya bagaimana. Buka dulu eh. Nak buka semua sekali macam hmm. Hmm. Macam hmm. Wah begini. Nampak kejadiannya begini rupanya. Okey, bismillah. Vanilla coklat. Cerita vanilla coklat tiba. Rasa tipikal coklat, susu dia pula. Sejuk eh. okay okey Ha O rasa dia rasa typical coklat milky vanila tu. Okey sedap. Kalau budak-budak mesti dia suka kan. Harga pun biasa je, tak mahal pun. RM2 duit RM2.5 aku tak sure. Lupa dah. Kena lah harga dia. So aku nak tiba yang yogurt smoothie strawberry. Okay, 80 kilo je dia punya kalori. Okey, ni cantik lah ni? gini. Aku tengok, Puh, bau strawberry ni memang kuat. Hari jojo nak makan kan. Bulan lepas, ha. Nampak bulan lepas, aku baru nak makan sekarang. Dengan yang, apa, blast yang baru tu. Tapi aku tak, tak, tak ada. Yang tu mungkin tu sedap sangat sampai tak ada kan. Ni macam ni rupa dia, nampak. Strawberry. Yogurt. Ha, bau yogurt pun yang kuat. Alamak. Sebab aku buka tak elok. Real yoghurt. Okay. Dengan Strawberry Smoothie. Nampak macam ni. Okay. Aku tengok komen orang pun. Kata seramai, orang kata sedap sangat lah. Bismillah. Okay baru rasa yoghurt dia. Ini strawberry dia memar besikit sbegincik eh kau dah boleh nampak sebiji-sebiji punya strawberry masam-masam sikit nama sedap kalau kau orang peminat yogurt dengan strawberry kalau yang suka manis tu tak ada tak minat kut Dia tak ada masam gila, masam tu bearable lah. Masih di tahap yang boleh dikawal. Juk, okay tiba lah. Masih di nanti lah creameria yang terbaru. Sebelumnya aku suka La creameria yang pina kbatu. Kau masih pina <taps> kbatu? Tapi ni aku tak tahu dah harap tak manis sangat sebab chocolate brownie. Fudge with sea salt. Ha, tapi ada sea salt so mungkin tak manis lah. Paper. Uh, Macam ni wu. aku patut bukak nasi. Tapi mungkin dalam ni dah cair. Tak -tah tahulah eh. So. Okay. Wah cantik lagi bentuk ni. Nampak? Okay marilah kita... Makan Bismillahirrahmanirrahim Sekejap Rasa brownies Kau boleh rasa dia punya sea si salt tu Manis tu memang ada manis Ni masam ni manis uh, Balance lah Sudah. Tapi kalau aku nak makan selalu taklah lah kut. Manis Masin-masin tu ada Tapi dia tak kuat sangat Sebab Rasu coklat tu Sos coklat Ada aiskrim coklat Salutan coklat Semu semuanya coklat-coklat-coklat Dia lagi manis Aku tak suka kalau mana manis tapi ni sedap, tapi dia manis. Sebab sudah cukup manis tu makan benda yang lebih manis. Tiba. Hmm. Tapi nice lah rasa dia. Okay guys, sampai sini je video aku untuk kali ni. Simple-simple je makan ice cream je. Sedap, so overall sedap so lah not bad. Cuma yang ni memang manis lah kalau untuk aku. Ni masam tapi boleh lah makan. Ni ok-ok je macam standard ice cream biasa. Okay. But kalau korang nak cuba, korang boleh cuba. Memang rasa dia macam rasa dia memang macam brownie lah. Memang menarik lah. Ice cream brownies kan. Ada rasa masing-masing sikit. Okay kalau korang memang peminat coklat, peminat brownies. Ha, boleh cuba. Jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe channel aku. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe channel aku selama ini. See you guys di next video. Bye bye.